Oke yuk langsung saja kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu Nah untuk senapan angin ini yaitu memiliki panjang laras 40 cm yang terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki 9 alur di dalam larasnya Dan untuk tabung senapan angin ini yaitu berdiameter 25 mm yang memiliki ketebalan kisaran 2,7 mm yang terbuat dari bahan kuningan pilihan Dan untuk senapan angin ini menggunakan sistem pompa gejruk manual ataupun menggunakan sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencari capai 2000-2500 PSI dan untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin yang berfungsi untuk melihat tekonan angin yang berada di tabung senapan angin Oke yuk langsung saja kita lanjut untuk aksesoris tambahan senapan angin ini nah untuk aksesoris tambahan senapan angin ini yang pertama yaitu ada